dicicic balik lagi bersama Tong Spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini ya bosku hari ini kita bawa modal agak gede 200.000 kita akan memantai sesuai dengan pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini pola slot hari ini kita akan coba bantai-bantai oleh besar ini ya slot kita bawa modal 200.000 kita coba main di betting agak gede 2400 4800 saja kita coba double cengg kita langsung gasken aja manual dulu aja 20 kali ya. Yang pertanyaan kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku. Situs tergacor tersolid Santero jaga dunia akhir di sini WD berapapun pasti dvr lunas bosku karena di sini satu-satunya situs yang menyediakan RTP game live. Kalian tahu RTP game live kan? Ya, jadi bisa belum bermain selalu cek RTP game karena rtp game menentukan seberapa gacor game itu seluruh jadi buat kalian semua yang belum tahu bisa langsung cek rtp game sebelum bermain biar kalian selalu tahu kapan game ini gacor atau enggak kalau hari ini saya bermain di rtp 89% ya seluruh ya jadi aman-aman saja sih harusnya kita dapat profit profit manis gak tau sih petir di luar atau petir di dalam Maksudnya isi di luar atau isi di dalam kita dapat yang manis-manis intinya lagu hari ini ya deh. ya langsung back to oh, ya, di rtp8000 kalian bisa cek RTP game secara gratis Lur live 24 jam per menit per detik itu persenan naik turun sesuai dengan red gamenya jadi buat kalian semua jangan ragu langsung cocol-cocol manja aja di rtp8000 untuk linknya saya taruh di pin komen ya seluruh langsung gaskan gasak gasak gasak gasak saja bosku jangan ragu jangan bimbang hanya cuma di rtp8.000 pastinya bosku gaskan langsung bosku ya seluruh back to the game ya seluruh ayo kasih pola pola us kuning anjir ngemau nih aku sebenarnya pengen penasaran cara berburu petir merah masalah sih apakah ini polanya borok ya, itu juga jadi kita coba di 20 manual dulu tambah quick tambah, tambah quick tambah turbo tambah checklist di belakang kita coba cuma manual dong 20 kita pengen tahu dulu gamenya tuh karakternya gimana kalau sering pecah di luar berarti dia bakal RTP gamenya tuh di luar game bukan di dalam skater Yo, cincinnya jadiin anjir kurang satu ternyata cuma lemahin lah ya seluruh 84000 jadi itu kalian pahami ya cuma itu jadi kadang Anda tak di luar lemah di luar jadi kalian bisa di comeback di dalam atau di luar kalau ini kemungkinan di luar free spin lihat-lihat yang petirnya pecahannya tuh bayangnya di luar dan skaternya tuh jarang kalau jada kalau dapet tuh langsung turun empat jarang yang 300 turun satu itu jarang kalau dilihat dari putaran-putaran makanya coba kita sambil sambil santai aslur kuning aduh nggak mau kendangnya nanggung kendangnya gendangnya sih turun di dua enaknya anjir atas Aduh petir hmm, kalian lumayan merih merahnya dong merah tadi gendang jadiin dong Yes ah, atas kelas kali petir lagi eh? ya okay. hmm. kali dua lumayan lah ya sudah 40.000 8300an hmm, lumayan lumayan lumayan harus kasih yang manis-manis lagi Ush. sudah lumayan nih bolanya agak worth it buat mancing petir-petir olympus ayo kasih lagi dong jangan nah, kau diam-diam saja ayo hari ini tuh kita akan berbagi pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini info slot gacor hari ini pola slot gacor kita coba 20 pilihan sih pola slot gacor saya pola slot gacor olympus In, slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot slot hari ini info slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini pola slot hari ini slot gacor hari ini slot rahmat hari ini pola slot hari ini pola slot gacor hari ini pola slot hari ini slot gacor modal rate hari ini pola spin olympus hari ini Pola spin gator ini, ini, pola spin. Oleh besar ini, pola spin hari ini. ini kita akan berbagi pola-pola gator dua kali yang seru. Pola slot gator hari ini, pola slot hari ini, pola slot olympic hari ini. Ayo, kasih volume, enggak ya, mau. Hmm, nih pecahnya udah asik nih tinggal petir petir itu dua puluh lagi ya seluruh. tadi udah naik 500an sih itu arena cuma penasaran doang kemarin ada nge share cara polanya tuh gini jadi awal 3 eh, 2 30 manual doru kali 100 kan anjir-anjir pecah lagi dong anjir nggak mau 4800 kali hmm, 400an seluruh lumayan nih lumayan jadi itu tadi kan kalian bahan dulu 20 manual dulu terus 20 quick 20 quick lagi dan ternyata warik bosku petir merah auto mendarat ini jadi buat kalian semua langsung cobain aja polanya sebelum bolanya berganti ya seluruh ya jadi buat kalian semua langsung gas kena saja hmm coba jatuh jatuh di ada pelan pelan itu karena inisiatif terkait tersalib sampai raja kota akhir terus lah dan berkali semua jangan lupa dipantul oleh komentar terkini karena cuma di sini kami akan share pola-pola gacor hari ini slot gacor hari ini info slot gacor hari ini pola gacor hari ini pola slot gacor Olympus hari ini pola slot hari ini pola slot gacor sisi ini pola slot gacor hari ini pola, slot gacor, hari ini, pola slot Polos dan ini polos dan seusar ini polos dan slot ini hari slot gacor hari ini polos dan hari ini pola dan gacor ini polos dan seusar ini polos dan seusar ini polos slot ini polos dan seusar ini polos ini polos slot ini ini ini slot gacor ini slot gacor hari ini slot ini ini ini slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot hari ini, hari ini slot kayaknya kita akhir aja video pada malam hari ini terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa like comment ya slur. terima kasih ya sudah menonton sampai akhir bye bye